Ketikanmu Ku tetap ada Dalam pelukku Meski hatiku Masih memanggilmu Ku akan perlahan runtuhkan harapku Semoga kau tersenyum Bagaikan di sana, tak akan selamanya kita bertahan jika tiada sama. Di sini Meski hatiku masih memanggilmu Ku akan perlahan runtuhkan harapku Semoga kau tersenyum bahagia dalam peluknya Kan selamanya kita bertahan, jika tiada sama yang berkata, "pergilah dan biarku coba." Tak akan selamanya kita bertahan Jika tiada sama yang berkata Berkilah dan biarku ku coba tenang Tanpamu Tak akan selamanya kita bertahan Jika tiada sama yang berkata berkila dan biar ku coba.